Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nah ini saya akan memberikan ini Tutorial ini Bukan tutorial ini Ini adalah kita promosi untuk Batu Ake Rupi Tanzania. Anda bisa lihat ini rupinya nya pink Ini harganya murah Hanya rp 25000 untuk pemesanan bisa ada ini tinggalkan di kolom komentar atau mau nomor yang sudah di video ini minimalnya pink ya lebih bisa lihat ini untuk dimensinya kita akan cek dulu. sekitar sembilan belas untuk panjangnya, harganya dua puluh lima ribu, dengan saran terundur berlaku terima kasih ya, cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.